Datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu. Syukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasanya, terkeselamanya Kasih setianya Syukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasanya, terkeselamanya Kasih setianya Datang kebaiknya dengan hati bersyukur ke alam dengan hati bersuka tersakai dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung Terpujulah kepada Tuhan, karena dia baik, bahasanya.